Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 10 Agustus 2021 uh, saya kembali menuju lokasi kerja. Sekarang berada di atas uh, sebuah bak yang bermuatan sampah uh, sambil menggambar ya, di dalam bak Seterusnya selamat bekerja semoga barokah dan selalu dalam hitungan Allah Subhanahu Taala Amin.